Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh amma batu. Jumpa kembali dengan Aqidah Channel pada kesempatan kali ini. Semoga Villa semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan kali ini, Aqidah Channel akan mereaksi sebuah video pernyataan dari Saifuddin Ibrahim yang kita anggap mendestriktikan hukum yang ada di Indonesia di mana dia menarasikan bahwa negara-negara di Amerika itu hukum berlaku sama di semua negara bagian dan dia membandingkan dengan di Indonesia atas hukuman terhadap KC tetapi pertanyaannya Apakah di Indonesia itu ada negara bagian yang kita ketahui tidak ada. Dia menggambarkan maling ayam dihukum enam bulan di semua negara. Itu juga hukumannya enam bulan. Nah, apakah di Indonesia ada negara bagian yang kita ketahui di Indonesia? Namanya maling ayam. Kalau terkena di satu tempat di pengadilan itu enam bulan, di seluruh Indonesia tetap enam bulan, tetapi... Bedanya, nah, harus membandingkan apakah di setiap negara itu, kalau dihukum sama itu dalam kasus yang sama. Kalau pasti, pastinya, kalau kasus yang sama hukumannya, kalau peraturan hukum sama, tetap pasal undang-undangnya sama, jeratan sama, pastinya juga hukumannya juga sama. Nah, kalau di Indonesia mau diberlakukan. Kasusnya yang berbeda Mau hukumannya sama Ini maksudnya apa? Inilah si Udin Kita simak video yang satu ini Ikhwan Villa semuanya Di hukum Itu, itu di atas, atas segala-galanya Yes, yes. Jadi, inilah, inilah sebabnya Amerika ini Didoyanin Disenangin oleh negara-negara berkembang, berkembang. Mereka, mereka berharap bahwa Anak-anak cucu-cucu mereka tinggal di Amerika, di Amerika. Karena negara ini bepenuh dengan undang-undang undang undang-undang hukum yang jelas, yang, jelas ayo, ayo, Rata semuanya, semuanya. Kalau, kalau nyolong ayam men men Menjalannya sama dengan, dengan keputusan, keputusan di seluruh negara bagian Kalau, Nah <tuh> Kalau memang di Amerika Orang banyak berharap ya sudah kamu di Amerika saja nggak usah balik ke Indonesia, Din. Itu saja. Untuk apa mikirin Indonesia? Nah di sini maling ayam hukumannya sama semua di negara bagian di Amerika. Ya pastinya ya kasusnya yang sama, hukumnya sama, pasal undang-undangnya sama. Gitu kok repot kamu Din? <gitu> Ini yang kadang-kadang bikin tertawa. Hukuman sama, peraturan sama, ya wajar lah. Terkecuali kasusnya berbeda Nah pasti juga hukumannya berbeda Kalau kasus berbeda Karena di setiap negara itu punya pasal undang-undang Yang pasti dengan kasus yang berbeda Hukuman berbeda Kasus yang sama hukumannya Yang menjerat pasal undang-undangnya ya sama <laughs> Nyolong ayam itu Maka dapat hukuman 6 bulan maka, Maka semua, semua di seluruh negara bagian, bagian Itu harus memutuskan, memutuskan 6 bulan itu pentingnya, pentingnya Negara paling limanya limanya adalah hukum Lah memang di Indonesia tidak Din Di Indonesia sama juga Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum Kalau namanya Maling ayam di Aceh Dengan di Papua Hukum yang berlaku Dan Jeratan Yang sama juga berlaku Karena apa? Di Indonesia kan nggak ada negara bagian Kamu membandingkan dengan Amerika Yang ada negara bagian Di seluruh negara bagian lah. Emang Indonesia ada negara bagian? nggak ada Indonesia hukumnya satu itu Kok dibandingkan dengan negara bagian din -din. Tapi kalau negara Panglimanya Kacau Yang berpuasa Hukum rimba Maka Maling ayam di negara satu Di negara bagian yang satu itu 6 bulan Di negara yang lain 6 tahun hukum. Lah Memang itu berlaku di mana negara bagian yang satu enam bulan yang satu enam tahun Din, kalau kamu membandingkan Amerika dengan Indonesia Pastinya kalau kamu katakan enam bulan di negara yang satu Enam tahun di negara yang lain Di Indonesia bukanlah negara bagian Indonesia hukumnya satu Diberlakukan juga satu hukum Pasal perundang undangannya sama di setiap daerah Maling ayam 6 bulan di sini, di sana juga kena enam bulan, sama saja pasal yang menjeratin. Kalau nggak tahu hukum sudah nggak usah ngomongin hukum gitu loh. Hukumannya inilah yang, yang belum kita temukan undang-undang ini -undang undang itu berlaku untuk Indonesia. Misalnya hukuman untuk MKC Jaksa menuntut 10, 10 tahun kemudian, kemudian difonis oleh hakim 10 tahun juga Betapa jahatnya Jaksa dan hakim Sedangkan dalam hukum yang sama dan masalah yang sama Yahya ya ya waloni Kasus sama kasus penestaan agama, Tetapi, tetapi dituntut, dituntut oleh Jaksa Hanya 7 bulan Diponis oleh, oleh hakim lima bulan. Nah di sini si Udin yang tidak mengerti, <coughs> dia menggambarkan negara eh, Amerika itu negara bagian. Sesudah itu dia mengatakan enam bulan di bagian sini, enam tahun di negara bagian sana. Setelah itu dia menggambarkan hukum yang ada di Indonesia. Yang berbeda keputusan, katanya. Apakah di Indonesia negara bagian nggak ada? Kalau memang itu hukumannya berbeda, dipastikan pasal undang-undang yang menjeratnya berbeda. Dia tidak tahu hukum si Udin ini, kayaknya. Ini memang benar-benar nggak tahu hukum, karena apa pasal perundang-undangan yang menjerat Ustadz Yahya Waloni dengan MKC itu berbeda. MKC itu merubah ayat suci Al-Quran dengan sesuka hati dia, sedangkan itu di dalam Al-Quran tidak ada. Sedangkan Ustadz Yahya Waloni tidak merubah ayat di dalam Bible ini. Pasalnya berbeda juga yang menjeratnya. Pasti hukumnya berbeda. Di sini sih Saibuddin Ibrahim merasa tidak mendapatkan keadilan. Nah yang digambarkan dibandingkan dengan negara Amerika. Nah sekarang pertanyaannya. Apakah dengan kasus yang berbeda hukumannya sama kalau di Amerika Serikat? Pastinya tidak. Kalaupun sama hukumannya di seluruh negara bagian... Karena kasusnya sama Kalau kasus yang sama pastinya di seluruh negara punya hukum Dengan kasus yang sama hukumannya sama Kalau kasusnya berbeda pasal undang-undang yang menjeratnya berbeda Pasti juga berbeda juga Kalau si Udin ini hanya bercerita tentang hukum yang ada di Amerika Serikat Bahwa maling ayam di negara bagian satu dengan negara bagian yang lain hukumannya sama Oke okay lah kalau tidak menyentuh hukum yang ada di Indonesia Kalau di sini menyalahkan hukum di Indonesia Tidak ada keadilan Mana yang tidak adil Coba perhatikan di Indonesia Hukum yang menjerat Pasal undang-undang yang menjerat Maling ayam di Kalimantan Apakah tidak sama maling ayam di Jakarta Sama tapi sangat berbeda bila ada kasus maling ayam di Kalimantan dengan kasus perampokan di Jawa Timur, pasti hukumannya berbeda. Pasal perundang-undang yang menjeratnya pun berbeda. Nah di sini yang tidak ngerti, kalau tidak ngerti dengan hukum, enggak usah ngomongin hukum. Nah di situ harus tahu. Cobalah oten, -oten ini tahu. Cobalah pelajari Jujur Pelajari dengan jujur Kasusnya Pasalnya sama enggak Kok mau minta hukumannya sama Gimana coba Ini kan -tidak di dalam hukum Di dalam suatu pemerintahan Dan ini, ini menjadi, menjadi presiden, presiden buruk Bagi penegakan, penegakan hukum Di masa-masa yang akan data. Nah, jadi di sini dia mendeskreditkan pemerintah Indonesia atas keadilan hukum yang ada di Indonesia. Sebenarnya tidak ada, tidak ada apa namanya yang dikatakan si Udin ini. Indonesia sudah dengan keadilan dengan pasal undang-undang yang berlaku. Indonesia negara hukum dan menjunjung tinggi hukum di mana kalau pernyataan si Udin menggambarkan dengan Amerika tidak sama perbandingannya kalau dikatakan negara bagian yang satu dengan yang lain. Sama, semua negara memberlakukan hukum itu sama bila kasusnya sama. Kalau kasusnya berbeda pasti hukumnya berbeda gitu loh. Kalau hukumannya beda, masa kasusnya sama? Cobalah perhatikan. Si Udin mengatakan ayat yang seharusnya tidak ada kata Yesus di situ Diganti dengan kata Yesus Diartikan sendiri, ditafsirkan sendiri Mau ya oten-oten ya Pernah dalam satu kejadian Diingatkan oleh saudara kita muslim si Kc itu Jangan monolog Ayo kita diskusi dialog di zoom Supaya ada sanggahan, ada bantahan Sehingga kita tidak dikatakan monolog gitu tapi kalau dalam konteks diskusi tidak ada jeratan hukum karena apa? Ada hak jawab yang jelas itu. Kalau ada lawan diskusi mengucapkan, mengatakan ayat ayat di dalam keyakinan orang lain itu ada hak jawab dan sanggahan. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau monolog itu tidak ada sanggahan. Di sini tidak ada hak sama sekali untuk Mengatakan itu apalagi merubah ayat suci dalam Al-Quran Begitu ikutlah semuanya ya Yang jelas kasusnya berbeda pasal perundang-undangan yang menjerat Ustadz Yahya Waloni dengan MKC ini berbeda Sehingga hukuman yang diperlakukan juga berbeda Kalau si Udin mengatakan yang seperti tadi Itu tidak ada korelasinya Kalau kita pikir karena dia hanya menyebarkan sebuah kebencian Menggiring opini publik bahwa di Indonesia ini tidak ada keadilan Ini, inilah misi Saifuddin Ibrahim Untuk membuat gaduh Untuk menggiring masyarakat saudara-saudara kita Supaya terpengaruh dengan ucapan si Udin ini Dia berharap orang-orang saudara-saudara kita yang masih awam tentang hukum Tentang pengetahuan nilai-nilai kebenaran Tentang ilmu-ilmu agama Terkiring op opini, oleh opini si Udin ini Begitu ikhwan wilayah. Semoga saudara-saudaraku semuanya Teman-temanku semuanya Tetap dalam iman dan Islam kita Insyaallah amin amin yang robbal alamin Akidah Channel akan kembali dengan topik yang berbeda pastinya. Semoga apapun yang disajikan oleh Akidah Channel bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap dukung. Terima kasih atas dukungannya. Semoga bisa menjadi ladang amal di akhirat nanti. Dukung channel-channel Muslim dalam menghadang membantah para penghujat. Mari kita bersama-sama membentengi umat dari usaha para misionaris. Yang selalu ingin merongrong iman-iman saudara kita yang masih lemah. Untuk saat ini kita turun dulu. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.